Cuplikan hujan pertama di bulan Ramadan. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung channel ini dengan klik tombol like-nya dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Setelah selesai nonton video ini, tonton juga video yang berkomentar di bawah karena dengan like dan berkomentar di bawah, channel Anda akan berpeluang dikunjungi dan ditonton videonya juga. Selamat menonton cek 9 miliar 2 miliar 3 miliar 4 miliar 5 miliar 6 7 8 miliar 9 10 miliar semoga yang nonton channel ini yang nonton full tanpa skip uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala miliar amin ya alamin cek cek miliar 3 miliar 4 miliar 5 miliar 6 7 8 miliar 9 10 miliar semoga yang nonton channel ini yang nonton full tanpa skip uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu tala 10 miliar amin ya